Bunda Lesti kejora di acara HOTAN TV ke-29 Memakai gaun warna putih, Masya Allah banget ya Membuat Bunda Lesti semakin cantik Dan penampilan Bunda Lesti pun energik banget nih, semangat Masya Allah banget ya, mudah-mudahan Leslar Lovers juga tetap semangat untuk selalu mendukung karya-karya terbaik idola kesayangan kita dan untuk kabar berikutnya persahabat kita lihat juga ada momen spesial yang kita dapatkan dari Bunda Lesti Yang foto bareng dengan Ibu Kiki Masya Allah banget ya Ini stylish mewah persahabat ini Kostum yang ketiga yang dipakai oleh Bunda Lesti Gaun warna hitam Masya Allah Semakin cantik, elegan, luar biasa Pokoknya kita bangga, kita bahagia kepada idola kesayangan kita ini dan kita lihat juga persahabat ini foto cute banget nih Bunda Lesti bersama Kak Kiki Zilkarnain Asyallah banget ya Bunda Lesti tidak sangat bahagia ketawa lepas persahabat diperlihatkan oleh Bunda Lesti Kejora Momen ini pun di kembali oleh akun sendal putih dan Ada kalimat caption yang dituliskan sama Ibu Kiki Antv ditunggu dengan sabar penampilan Bunda Lesti di Antv ya. pastinya dong selalu menunggu penampilan dari idola kesayangan kita. Dan kita mendapatkan kabar juga persahabat ya bahwa Bunda Lesti Gejora ini tidak mendapatkan piala Selebritis terkeren HUT Antv ke-29. Untuk yang mendapatkan piala itu adalah Ahmad Dhani persahabat. Tapi tetapi sini ada sebuah unggahan kalimat dari Resi Ansgar 24 TPS Lesti kejora Bekasi Tangerang posisi kedua Depok posisi ketiga ada yang lucu pakai kaos ATT tapi yang diangkat poster Ahmad Dhani sabar aja persahabat ya yang penting kita tentunya masih bangga dengan Bunda Lesti Kejuram Ini adalah lucu-lucuan saja Kita doakan mudah-mudahan Bunda Lesti semakin banyak dukungan dan support yang diberikan Dari orang-orang baik yang selalu tulus mencintai idola kesayangan Bunda Lesti dan Bapak Mila Kita masih menunggu kejutan lain hingga cedukan vitamin terbaru di malam hari ini